Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan bahas tentang raja dan ratu zodiak di bulan Februari tahun 2022. Namun buat kamu yang baru gabung silakan klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya.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 Di sini kita akan bahas tentang Raja dan Ratu zodiak di bulan Februari tahun 2022 Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu Raja zodiak di bulan Februari tahun 2022 Selanjutnya kartu Ratu zodiak di bulan Februari tahun 2022 Jika kartu Raja dan Ratu zodiak sudah kita dapatkan Kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Raja dan Ratu zodiak di bulan Februari tahun 2022 Pertama support energi kepada Raja zodiak Selanjutnya, support energi kepada Ratu zodiak Jika support energi sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan Ataupun yang memperkuat ramalan Raja dan kartu Zodiac di bulan Februari tahun 2022 Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, ini saatnya kita membuka dan membacakannya Ratu Ratu Zodiac di bulan Februari adalah Four of Opsword ataupun 4 pedang untuk zodiak di bulan Februari tahun 2022 itu jatuh kepada seseorang yang zodiak Taurus, yang dimana di sini digambarkan sosok seorang Taurus mampu menjaga kestabilan kesehatan, kestabilan keuangan, kestabilan kehidupan, yang dimana di sini juga mampu mendongkrak keuangan kehidupan kepengusahaan dalam bekerja yang akan membuat pintu resmi semakin terbuka dan di sini juga digambarkan seorang Taurus mampu membuka sebuah usaha yang dimana mampu membuka cabang atas usaha yang ia bangun sendiri yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta seorang Taurus di sini suka berbagi kepada orang lain atas ilmu yang dia dapatkan dalam membangun usaha sehingga bermanfaat kepada orang lain yang dimana disinilah dianggap seorang Taurus menjadi sosok Raja Zodiak di bulan Februari tahun 2022 dan untuk sebuah energinya adalah Page 1, secara umumnya, page 1, itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan sosok seorang Taurus merupakan rasa zodiak di bulan Februari tahun 2022, yang dimana dengan dukungan doa dari keluarga, dukungan dari seorang anak, membuat seorang Taurus mampu sukses membangun sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri, yang akan mendatangkan usaha lainnya, yang dimana berasal dari usaha yang ia bangun sendiri, yang mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, serta di sini seorang Taurus akan suka berbagi motivasi kepada orang tua. Kepada orang-orang terdekat kepada anak-anak untuk meraih kesuksesan, sehingga mendapatkan aura yang positif dari orang-orang di sekitar. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, well of fortune. Secara umumnya, well of fortune itu diartikan roda Perputaran kehidupan, perputaran kehidupan roda kehidupan. Dan jika kartu well of fortune kita gabungkan dengan Rata Zodiak. di disini menggambarkan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang suka berbagi ilmu motivasi kepada orang-orang sekitar, baik kepada... Orang dewasa kepada anak-anak yang dimana disini mengajarkan untuk roda perputaran kehidupan untuk mengubah sebuah nasib yaitu dengan membuat sebuah usaha dan mengembangkan usaha tersebut yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Yang dimana disinilah dianggap sorang kaus akan mendapatkan yang positif dan menjadi sosok raja zodiak di bulan Februari tahun 2022. Dan untuk kartu ratu zodiaknya adalah Surah Pantakal ataupun 2 poin untuk ratu zodiak di bulan Februari tahun 2022 itu jatuh pada seseorang yang berzodiak Pisces, yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces mampu menjaga kestabilan keuangan dan ingin menglangkahkan kaki untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi dengan membuat sebuah usaha dengan membuat sebuah celah dengan mencari. Setelah dengan mencari solusi yang dimana sini akan berhasil dan mampu membuat seorang VCS sukses dengan kemandirian yang ia miliki, Di disini juga keuangan seorang VCS akan jauh menikah di bulan Februari, yang dimana dilakukan dengan usahanya sendiri, yang dimana juga di disini seorang VCS suka berbagi pengalaman berbagi cerita kepada orang lain, yang dijadikan orang lain motivasi yang akan mampu mengubah kehidupan orang lain, sehingga disini dia anggap seorang VCS dari sosok ratu zodiak di bulan Februari tahun 2022, dan untuk support energinya adalah. Naik Oxford Secara umumnya, Naik Oxford itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang berada di sekitar Pisces, seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri Dan disini menggambarkan, sosok seseorang Pisces merupakan sosok seseorang, seseorang yang hidup di atas kemandiriannya sendiri, berusaha untuk meningkatkan keuangan dan berhasil di bulan Februari tahun 2022 yang berhasil meningkatkan keuangan dengan suka juga berbagi kepada orang-orang sekitar yang dimana bisnis dijadikan motivasi oleh orang-orang sekitar dan mendapatkan aura yang positif dari orang-orang sekitar yang dimana akan berdampak positif kepada kehidupan dan jika kartu well kita gabungkan dengan kartu ratu Zodiak bisa sosok seorang bisnis mengajarkan orang-orang sekitar mengajarkan orang-orang lain dan menjadi motivasi kepada orang lain Bagaimana caranya untuk membuat roda perputaran kehidupan, roda keuangan akan semakin meningkat dengan membuat sebuah usaha Dengan mencari solusi, dengan mencari celah atas usaha Yang dimana usaha tersebut berhasil ia lakukan, ia bangun dengan diri cara sendiri dan kemandirian yang ia miliki Yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi Sehingga di sini seorang bisnis dia akan menjadi ratusan zodiac di bulan Februari tahun 2022 dan disini bisa kita simpulkan, Raja Zodiak di bulan Februari tahun 2022 adalah seorang Taurus, Ratu Zodiak adalah seorang Pisces. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang Raja dan Ratu Zodiak di bulan Februari tahun 2022, semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.